Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya mengambil sialang atau odeng ini dia odengnya yang masih muda ya, Alhamdulillah ada isinya mudah mudahan berkah jadi obat jadi wasilah untuk manfaat buat yang minumnya dan yang mengambilnya yang ini dia sarangnya ya. Alhamdulillah dan ada isinya masih muda ini umuran tiga mingguan lah ini masih putih-putih lorongnya masih putih-putih ya untuk yang baru bergabung silahkan like, comment dan share mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya ya, eh, sekarangnya masih mudah-mudah banget, udah, indah malu masih musim penghujan dan tidak ada bunga, jadi beginilah hasilnya belum semaksimal mungkin yang kita harapkan mudah-mudahan isim depan banyak hasilnya ada isimnya nah, ya, maaf udah diambil duluan soalnya susah yang merahnya merah sendiri nah. oke okay cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh